Hai Hai Hai semakin hari semakin gak ada habisnya kali ini publik digegerkan dengan berita bahwa ada serangan harimau Sumatera yang terjadi berulang kali di pagar alam hingga lahat Sumatera Selatan bahkan cukup banyak memakan korban jiwa baik dari petani maupun para pendatang yang sekedar ingin berkunjung banyak diantaranya korban tersebut ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak lagi utuh atau bahkan tidak bisa dikenali karena hanya tersisa tulang mendengar hal itu Aparat kepolisian dan keamanan langsung menanggapi serius dengan memberikan imbauan dan peringatan kepada masyarakat. Tetapi tidakkah kalian berpikir secara logis mengapa hal ini terjadi? Hewan yang kehilangan tempat tinggal dan kekurangan sumber makanan karena luas hutan yang semakin berkurang. Jadi tak heran apabila mereka menganggap rumah-rumah penduduk yang dekat dengan kawasan hutan adalah ladang makanan untuk mereka. Bahkan sampai menjadikan manusia sebagai target makanannya.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 Harimau Sumatera juga termasuk subspesies harimau yang habitat aslinya di Pulau Sumatera dan merupakan satu dari enam subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Namun sayangnya, hewan ini termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah dalam Daftar Merah Spesies Terancam yang dirilis lembaga konservasi dunia IUCN. Saat ini harimau Sumatera merupakan harimau terakhir Indonesia setelah harimau Bali pada dekade 40-an dan Harimau Jawa pada dekade 80-an yang dinyatakan punah. Sebelumnya, warga desa Padang Bindu di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan juga diduga meninggal akibat serangan Harimau. Lokasi penyerangan tersebut berada di sekitar 100 meter dari permukiman dan berada di luar hutan lindung. BKSDA juga sudah mengirimkan tim untuk memasang kamera trap dan memantau pergerakan di sekitar daerah tersebut. Data dari kamera trap tersebut adalah salah satu bentuk data spesial yang bisa digunakan untuk menganalisa gambaran utuh harimau yang berada di daerah tersebut. Pada umumnya, harimau akan menghindari manusia kecuali ketika harimau tersebut merasa terancam. Para tim juga diingatkan untuk tidak menyepelekan alasan kemunculan harimau di sekitar jalur aktivitas itu. Namun yang hanya bisa dilakukan saat ini adalah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menghindari kejadian yang sama berulang kali. Salah satu strategi untuk mencegah kejadian tersebut terulang lagi adalah dengan pergi keluar rumah harus berkelompok, menghindari tempat yang dekat dengan hutan rimbun, dan tidak melakukan aktivitas setelah senja karena predator akan mulai aktif saat ini. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.